Lokasinya sekarang saya ada di desa Wonorejo, Wates Kediri, dekat pasar. Perkenalkan saya Lur, nama saya Agus Agus, rumah saya ada cucian motor, depan balai desa pojok Wates Kediri, atau depan rumahnya, Pak Haji Solikin. Ibu pemandu cantik juga ibu-ibu cantik yang lainnya ini. Sangat bersemangat, gerakan tubuhnya sambil senam joget diiringi musik DJ. Paket sound system ini. Posisi saya sekarang ada di pertigaan atau dekat kecamatan Desa Wonorejo, Wates Kediri. Jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan. Sering dicek, lur, biar tidak hilang. Mudah-mudahan, dulur-dulur semuanya yang pada nonton acara ini dikasih keselamatan. Amin, amin ya Robbal 'alamin.' Dulur-dulur semua, kalau nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya, Lur. Dan juga, komen biar saya tambah semangat. Juga, komen dulur-dulur, saya balas satu persatu. Acara ini memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang ke-77. Sekarang hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Di sini cuacanya panas banget Lur Sekarang jam 1 lebih 30 menit. Di Desa Wonorejo, Wates Kediri, juga ada orang-orang suku pedalaman. Ya, nih orangnya lagi nari-nari di depanku sambil berjoget-joget miringi musiknya. pake kostum serba putih itu tempat salonnya utara jalan depan pom bensin Bondowates Kediri. cewek pakai kostum Jepang manis-manis juga cantik-cantik suku indian sambil berjoget mengiringi musik DJ musik DJ nya enak kan lho buat senam joget makanya saya saranin kalau rekam musik keras sama DJ jedak jeduk pakai aplikasi open camera terus dicolokin headset yang sudah dibungkus sport tujuannya buat nahan suara keras juga angin kencang Log naik motor juga lainnya, hasilnya kayak gini: cewek-cewek lagi asik menikmati musik DJ sambil berjoget. Nonton video ini, pakai headset suaranya bisa makler, lur di sini. Suasananya lumayan rame. I want this bubble, so move music. Lagi ngasih minum para ratu-ratunya desa Wonorejo. Kasihan banget, sudah capek panas haus. Berjalan kaki terus. berat juga capek Mikul barang ini sambil jalan kaki perjalanan jauh Thank mm -hmm. you. Cewek-cewek ini pada kecapean juga kelelahan, jalan kaki perjalanan jauh. Semangat ya. ini lagi semangat berjoget di depan sound system Tayo, enggak. ang mga isip at tangan Ibu-ibu berkostum ala pramugari ini, semangat berjoget! Terus sambil joget sambil senyum-senyum Pingin direkam terus kewek ini kostumnya kayak ratu kelihatan cantik banget Ibu-ibu ini, kostumnya serba merah, juga semangat berjoget. pada kompak jogetnya juga pada ditemani bapak-bapak Hahaha, bapak ini maskernya lucu. Dari tadi ketawa terus, tidak pernah sedih.